kabar terbaru terupdate dan terhanyat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk tentunya kabar terbaru di malam hari ini sebelumnya kita mendapatkan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar yang mana tentunya di acara konser LIDA 2021 malam ini tentunya Lesti dan Bilar Umumkan tanggal lamaran mereka para sahabat, ya, yang membuat kita semakin bahagia dan bangga Tentunya Alhamdulillah kita mendapatkan informasi kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Langsung ya mudah-mudahan acara lamaran mereka diberikan kelancaran amin ya robbal Alamin Tentunya baik sekali dukungan dan tentunya doa yang diucapkan dan panjatkan untuk hubungan Lesla sahabat ya. Di sini kita lihat dari Bu Harsiwi, diakui Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto dan kalimat. Persahabatnya Alhamdulillah, selamat Lesti dan Bilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Para Lesla lovers ini adalah berita membahagiakan akhirnya kakak Rizky Bilar. Melamar dedek kesayangan Lesti Kejora dan mengumumkan tanggal lamaran mereka yaitu 13 Juni 2021 Alhamdulillah selamat kedua calon mempelai anak-anakku kami semua terharu Dengan perjuangan kalian, semua persiapan lancar dan diberkahi mama selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua Bilar Rizky Bilar titip Lesti Kejora Yana. Wow para sahabat ya ucapan selamat dan doa dari Bu Harsiwi untuk tentunya hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan bersahabat ya, doa baik selalu tentunya diucapkan dari orang-orang hebat kepada Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga Pak Sahabat ya, ini ada dukungan juga dari Faulida Yang mana Faulida mengunggah sebuah postingan Pak Sahabat ya Tentunya di akun Instagram pribadinya Bang Faul Disitu menuliskan juga kalimat doa Bismillah, semoga lancar untuk kalian berdua Yang mana ada sebuah kalimat juga dituliskan WTW aku jadi mermaid dong Wow para sahabat ya Bang Faul tentunya pengen jadi mermaid nih, nih wow. Doakan saja yang terbaik para sahabat ya untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga ini ada dukungan langsung dari Kak Nurul ya Kita lihat aja di akun pribadinya Kak Nurul di sini juga tentunya menuliskan sebuah kalimat caption Tentunya ini doa juga Bismillah, minggu tanggal 13 Juni 2021, dukungan dan support dari Ayu atau kakaknya Rizky Bilar sahabat ya kita lihat juga. Di sini ada dukungan dari Kak Nova dari Jepang sahabat ya kita lihat di akun Instagram pribadinya. Kak Nova juga tentunya mendoakan dan mendukung buat hubungan lesti dan Bilar dalam captionnya dituliskan 13 Juni 2021 tuh kan pasti diumumkan kalau udah tiba waktunya Alhamdulillah ya semuanya terjawab semoga semuanya dilancarkan Amin bersahabat ya dan Nova memberikan semangat juga dan doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan kanova juga di sini banyak sekali komentar Salah satunya ada akun Onseng Kangkungnya Lesni mengatakan dalam kolom komentar, Amin, Bismillah, lancarkan semua niat baik mereka. Amin, ini doa yang terbaik juga bersahabatnya dari salah satu fans Leslar Lovers. Berikutnya di sini kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun Instagramnya Bunda Inul, bersahabat ya kita lihat aja di akun pribadinya Bunda Inul mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan tentunya bersama Rizky Billar juga bersahabat ya ada sebuah kalimat caption dituliskan, yuk bentar lagi Dedek mau nyanyi singlenya yang baru mengantar menuju nikah Rizky Bilar, Lesti kejora nontonnya sayang, Wow persahabat ya support. Dan dukungan juga diberikan oleh Bunda Inul kepada hubungan idola kita ini para ya. Alhamdulillah banyak sekali doa tentunya yang dipanjatkan. Doa terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar kabar selanjutnya persahabat kita lihat juga ini tentunya ada unggahan persahabat ya Rizky Bilar dan Dedek Alessi Kejora bersama Salsa Sandrina ya ada sebuah kalimat juga yang dituliskan ini kalimat tentunya dukungan juga persahabat ya selamat buat single lagunya dan hari bahagia kalian Sadrina Shasya Alessi Kejora dan Rizky Bilar Duh, cute banget persahabat ya Tentunya, semakin banyak orang yang mendoakan, yang mendukung, buat acara, tentunya pernikahan Lesti dan Rizky. Bilar dan berikutnya juga bersahabat, ya. Kita lihat di sini ada sebuah ucapan terima kasih, ya, dari Dedek Lesti di akun Instagram pribadinya. Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan sahabat, ya, Yang yakni trending YouTube di Indonesia. Alhamdulillah. Untuk single terbaru, Dedek Lesti akhirnya menduduki puncak, persahabat ya, trending nomor satu nih. Ada tentunya ucapan terima kasih dari Dedek Lesti. Di situ dikatakan terima kasih atas dukungan Lesti Lovers dan Lesla Lovers, lagu Bawa Aku Ke Penghulu Bisa Mencapai Trending satu di Youtube Indonesia. Terima kasih juga untuk Kak Adibal Atas karya indahnya Semoga lagu ini bisa menghibur teman-teman semua Wow, Pak ya, Masya Allah Tentunya kita juga terharu Pak ya. Alhamdulillah Kita mendapatkan kebahagiaan malam hari ini yang mana single dari Lesti sudah mencapai puncak atau trending nomor satu dan tentunya Lesti dan Rizky Bilat umumkan acara lama mereka tepat di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 live di Indosiar sahabat ya. Doa terbaik kita harus selalu panjatkan dukungan kita tentunya harus selalu mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan malam hari ini juga kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia selanjutnya persahabatnya tunggu saja info dan kabar terbarunya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh